Selamat pagi Adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Marselis ini di Selamat Pagi Teruna. Kakak akan membawakan sedikit dari firman Tuhan untuk Adik-adik sekalian. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 16. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau telah membangunkan kami di pagi indah ini Dengan nafas kehidupan yang baru Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Berkati kami ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan, amin Kisah para Rasul 9 ayat 10-16 yang berbunyi demikian Di, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan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 untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Judul renungan kita adalah: "Ini Aku Tuhan". Ananias adalah seorang pengikut Kristus di Damsyik, sekalipun ia bukan seorang rasul atau diaken. Tuhan memintanya untuk mendampingi Saulus yang baru bertobat dan memberitakan Injil kepadanya. Dengan semangat, Ananias menjawab seruan Tuhan: "Padanya ini Aku, Tuhan, atau Tuhan, apakah yang Engkau kehendaki untuk Aku lakukan?" Jawaban ini menunjukkan sikap hati yang penuh kesetiaan dan ketaatan menunggu perintah dari Tuhan. Namun, setelah dia mendengar perintah untuk mendampingi Saulus hatinya bergejolak antara terkejut atau takut dia berusaha menolak perintah itu tetapi karena Tuhan tetap menyuruhnya dia pun taat melakukannya bahkan menjadikannya Saulus sebagai seorang teman sebuah perintah sesungguhnya merupakan pelimpahan kekuasaan dari Tuhan kepada hambanya sekalipun Ananias hanyalah orang biasa Tuhan mempercayakan tugas dan tanggung jawab yang besar Untuk mendampingi Saulus Seorang pemimpin agama Yahudi Sekaligus pemburu pengikut ajaran Kristus Sangat wajar Ananias merasa terkejut Takut bahkan menolak perintahnya Namun ketaatan Ananias kepada Tuhan lebih besar dari perasaannya Sobat teruna, ada dua hal yang dapat kita pelajari yang pertama, dari sisi Tuhan Tuhan tidak pernah salah memilih orang sebagai alatnya Bukan masalah orang biasa atau luar biasa Yang utama, hatinya yang taat Setia dan patuh melaksanakan perintahnya Sekalipun ada penolakan di awalnya Dan yang kedua, dari sisi Ananias Kesetiaan, ketaatan, dan pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan Yesus mampu mengalahkan perasaan terkejut takut bahkan keenggakannya melaksanakan perintah itu sobat teruna Tuhan Yesus tidak pernah salah memilih dan menilai citanya. Tuhan Yesus mengetahui hati dan kemampuan kita tugas kita hanya satu jadilah rekan sekerjanya berilah diri kita dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyelamatkan sesama manusia Demikian renungan ini disampaikan Mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Kami sudah mendengarkan sedikit dari firmanmu Sekarang kami akan menjalankan aktivitas kami Dari pagi hingga malam Berkati kami, tutup bungkus dalam kuasa Kudus, semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, amin Jaga kesehatan selalu adik-adik Tuhan berkati